Halo kita jumpa lagi di channel Albro Gaya. Kali ini kita agak ekstrim ya Kita pangkas untuk uh, percabangan Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan khawatir Pasti tumbuh kembali Di atas dua cabang yang paling bawah itu lah yang kita pangkas Nah lebah ini ya agar hasilnya nanti lebih bagus, tidak mengecewakan mudah-mudahan. Karena semuanya perlu dicoba. Kalau sayang ya sayang, karena ini masih sangat kecil, sebesar jari kelingking ya. Ini waktu saya tanam itu, itu masih batang polos ya. Ini saya boleh beli di kumpul. Nah ini dia bunga yang bermekaran yang satunya karena saya beli dua batang waktu itu sudah usia 6 bulan kurang lebih saya tanam dan baru berkembang ini. Ya, mudah-mudahan nanti dari dua cabang anak cabang ini kita angkat makas kembali tapi di saat cabang-cabangnya sudah tua jangan di saat muda seperti ini ya karena kalau di saat muda nanti akan menjulur-julur kembali seperti sediakala tidak akan tumbuh ranting-ranting, anak ranting, cucu ranting, bahkan cicit ranting itu istilah para senior saya dia mengatakan seperti itu anak, cucu, cicit ranting bagi saya belum sampai ke situ ya nah ini dia ini bisa kita tanam kembali Oh.